Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari membaca basmalah bersama-sama. A, bata. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran Al-Qur'an kali ini masih melanjutkan tentang ikhfa nun. Anak-anak masih tetap membuka buku seri tajwid halaman 7, baris 5, 6, 7 dan 8. Ayo, siap-siap anak-anak menyimak buka bukunya Ustazah bacakan pelan-pelan dan diulang dua kali perhatikan anak-anak عُمُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim Wa atainahu injil Wa azalat Taurah. Min syarlima khalaq Laqad khalaqnal insana fi kabid fa idza faratfa sab ila milbari ya ahdahum fakihum tabalakum Ustazah akan ulang sekali lagi. Anak-anak masih tetap harus menyimak bukunya halaman 7. Baris 5 wa atainahul sampingnya wa baris enam sampingnya baris tujuh fa iza farabta fa saba ilamil dori baris 8 yaqubuna ahdahum sampainya fa ki huma anak-anak perhatikan Lafat-lafat contoh bacaan ikhfa adalah Baris lima Al-Ijil Sampingnya wa aw Baris enam mil Sampingnya Al ilsan baris tujuh fal sobe sampingnya mil bori baris delapan ya kubun sampingnya fal Oh, itu anak-anak lafaz contoh bacaan ikhfa nun Nah, sekarang anak-anak masih ingat apa arti ikhfa? Ikhfa itu artinya samar Cara membacanya adalah Siap-siap mendengung, panjangnya ditambah satu ketuk anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari bacaan ikhfa nun. Semoga dimudahkan bacaan anak-anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak tetap semangat belajar. Mengaji setiap hari, salat fardhu lima kali, membantu orang tua dan jangan lupa jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah.